boxnya nggak main-main ya modelnya ini kayak uh, pelikan box kalau kalian tahu umumnya yang nyebutnya ya hello everyone welcome back on channel Max Watch with me Theo well kali ini aku akan sedikit membahas salah satu jam masih dari swiss made ya yeah, dari swiss Kali ini jam diver juga. Kalian pasti suka kan kalau bahas jam diver. Nah, well, kali ini akan aku bahas itu adalah box set atau mungkin bisa dibilang pahe ya atau paket hemat. Tapi pastiin dulu kalau kalian udah punya sertifikasi ini ya. Buat yang sudah punya posisi ini kalian harus persiapin ini dulu sama SOP. Oke? Okay apa yang aku bahas stay tune oke okay. yang aku akan bahas kali ini dari Diver atau Line Diver section di Swissmade. kalau kemarin aku bahas Powermatic tempo lalu aku bahas dengan tisu Powermatic XT sama Mido Ocean Star Kaliber x kali ini aku membahas dari oris depth gauge. Oke, okay. ini diam-diam biasanya banyak penggemarnya. Secara umum sih, kalian mungkin taunya yang paling banyak ditanya itu adalah 65 diver, atau mungkin aku date ya. Well kali ini yang aku akan bahas sedikit di sini adalah depth gauge well bedanya dengan aqueous date adalah kalau aqueous date itu kan biasanya masih 300 meter ya kurang lebih untuk kedalamannya untuk depth gaze ini kurang lebih udah bisa di 500 meter ya atau 50 bar nah kalau si 65 diver sendiri itu sebetulnya lebih ke dash diver sih ya well sebetulnya ini Bukan nggak banyak penggemarnya, sih. Banyak penggemarnya, ya, terutama e, karena mungkin warna strapnya yang e, kuning menyala ini benar-benar stunning banget, ya. Nah, bezel juga masih tetap, ya, ciri khas e, jam diver ini adalah marker bezel untuk e, biasanya sebagai pengukur waktu, ya, buat kalian kapan mulai menyelam sama. Menandai waktu udah berapa lama kalian di dalam laut ya. Nah selain itu ini juga ada di markernya sini ini adalah marker untuk pengukur kedalaman ya depth guys. Marker di sini ya di dalamnya sini sama di sini ada tanda uh, zero below surface ya di dalam sini. Ini ada markernya well kenapa aku bilang eh, paket hemat sebetulnya ini datangnya box set ya dan di dalam box set itu kalian akan mendapatkan tools un yang untuk mengurusi jam ini ya misalnya mungkin ada cleaning toolsnya juga lalu ada juga eh, terdapat screw buat ganti strapnya karena di dalam ada additional strap box set nya seperti apa sih oke ini aku kasih sekilas info ya buat kalian well boxnya nggak main-main ya modelnya ini kayak uh, pelikan box kalau kalian tahu umumnya yang nyebut ya nah ini harusnya jamnya di sini ini ada additional strapnya dia rubber tapi dengan uh, clasp ya nah kelasnya sendiri ini terbuatnya dari da, uh, punya lapisan DLC coating ya. Jadi udah bisa dibilang DLC coating itu diamond like coating. Jadi lebih tahan sama goresan, sama ada logo orisnya di sini. Oh iya, tapi untuk uh, resize selain digeser kalau memang kurang kecil kalian harus uh, memotong ya, memotong rubbernya di sini ini juga bisa dipotong ada garisnya tapi hati-hati ya aku saranin kalau kalian mau cutting rubbernya terpaksa harus cutting buat di fitting di tangan kalian ini aku saranin satu-satu ya satu persatu eh, satu per satu. habis satu kalian pasang kalian coba lagi satu karena kalau udah terlalu sempit ini nggak ya, bisa dibalikin lagi karena udah kalian potong ya well di sini ada strap Lalu, di sini ada mata obeng. Ini obengnya biasanya buat ganti strapnya, ada di sini. Nah, lalu, di sini ada additional spring bar. Nah, terus di sini ini ada seperti shrines gitu ya. Kalau ini dibilang namanya oris, Aquis dev, guys, raining, gang, Kit atau cleaning kit ya. Ini mungkin kalau diperlukan kalau seandainya kalian habis uh, menyelam kit itu dipergunakan untuk uh, after use-nya ya supaya jamnya tetap uh, clean ya. Nah, untuk power reserve sendiri untuk jam otomatik ini dia power reserve-nya masih di 38 jam ya. 38 jam atau 38 hours. Nah untuk lebarnya sendiri diameter jam ini ada di 46 mm. Sebetulnya aku nggak nyangka loh, aku sangkain ini kayaknya nggak terlalu gede sih. Tapi ternyata setelah diukur ternyata 56 ya, M46 eh, sorry, 46 mm. Jadi ini sepertinya wear small sih. Karena di pergelangan aku, ini coba kalau dites nggak terlalu gede juga sih sebetulnya untuk ukuran 46 sih, masih nggak terlalu gede. Jadi buat kalian yang emang suka jam diver atau mengoleksi jam diver, Oris guys ini salah satu yang aku rekomendasiin ya buat kalian ya terus uh, untuk kacanya sendiri dia juga udah terbuat dari sapphire ya kalau untuk movementnya dia itu oris 733 kalibernya based on uh, selita sw200.1 ya nah kalau aku bilang tadi kenapa pahe karena sebetulnya untuk ukuran swiss made dengan uh, box set seperti itu ya ini kita ngomong swiss made ya box set seperti itu dengan uh, spek seperti itu mungkin orang akan ngira ini harganya mungkin udah sekitar 30 ke atas atau 40 ya well, emang benar sih harganya emang 40 juta sekitar around itu 40 juta tapi untuk di jamtangan.com kalian cuman bisa dapetin ini dengan harga 28 juta aja ini salah satu yang banyak dicari juga yang yellow strap jadi kalau kalian uh, mau cek berkunjung ke web silahkan kode jam ini adalah di 733-7675-4754rs atau mungkin kalian cukup tulis depth guys itu aja udah cukup tulisannya spellingnya gimana ya D E P T H G A U G E kurang lebih kayak gitu sih depth gauge tulisannya sih cuma emang bacanya depth guys well ini salah satu rekomendasi ya buat kalian yang emang suka koleksi box set terutama buat Swiss made dengan harga yang sebetulnya relatif terjangkau ya ini sebetulnya keren banget kalaupun nggak dipakai nyelam juga sebetulnya sih dipakai sehari-hari juga kelihatannya sporty dan gagah sih karena sebetulnya jam ini cukup tebel ya kurang lebih ketelebalannya kalau aku bilang hampir satu setengah senti sih hampir ya untuk ukuran dia yang 500 meter yang biasanya di brand lain mungkin tebel-tebel banget hampir 2 cm kalau ini bisa dibilang termasuk agak tipis ya karena estimasinya ini hanya 1,3 atau 1,4 mm lah sorry 14 mm maksudnya jadi kurang 1 cm 4 mm lah kurang lebih Crown nya juga terdapat logo Oris di claspnya juga jadi gimana? udah dapat cleaning tools cleaning kit udah dapet screwnya udah dapet strapnya udah dapet boxnya ada bukunya juga 28 million value for money banget sih buat kalian yang emang suka koleksi ini atau kebetulan yang sedang nunggu ini ini lagi ready ya well oke okay. aku rasa kalian bisa langsung browsing sekian dulu review dari aku soal Oris see you on the next review, bye